Ya teman-teman selamat malam semuanya peserta program uh, marriage healing kebugaran seksual dan kesehatan prostat. Nah, yeah. memang sesi paling banyak adalah tim OMD yang saya pikir dulu singkatan. Oh my god, ternyata olah nafas Mas Gunggung. -gung. <laughs> olah nafas Mas M-nya Gunggung, nah, ya. Nanti-nanti Mas Gunggung -gung akan mengisi hampir dan tim ya dan timnya itu 8 tambah 8 di camp tambah 21 Wah udah hampir hampir 40 sesi dari sisi olah nafas sebagai alternatif bahwa banyak penyakit bisa sembuh termasuk prostat impotensi dari saya banyak mengisi mengenai relasi pernikahan hubungan psikologi uh, hormon Nah kita hadirkan Pak Dokter supaya lengkap dari sisi medis ya teman-teman ya Pak Dokter Ruyandi ya. adalah spesialis urologi saat ini sebagai direktur utama uh, rumah sakit UKI dan juga sebagai dosen dan juga apa namanya uh, dosen dan nanti saya mau kasih uh, satu lagi juga saya kokos ya dosen dan juga eh, namanya dokter ini ya apa namanya eh, untuk dokter pembimbing klinis Jadi ya, juga fakultas kedokteran eh, Uki jadi dengan spesialisasinya dibilang urologi udah pas banget jadi tanpa panjang lebar ya saya serahkan aja langsung ke pak dokter untuk menyampaikan eh, materinya silakan pak iya yeah. Baik, terima kasih uh, Pak Jarod, Pak ada di situ semua. <laughs> Jadi uh, saya sangat senang bisa menyampaikan pesan-pesan uh, yang penting dalam dunia medis. Memang di Amerika, uh, klinik di rumah sakit itu antara klinik medis dengan klinik uh, yang katakan raja, Uh, naturopati gitu ya atau yang seperti sekarang kita kerjakan itu mesti kerjasama kenapa uh, kita bersyukur misalnya saja uh, dulu kan orang di dunia medis gak setuju dengan uh, akupunktur apa itu akupuntur tapi mengucap syukur dengan kemajuan maka kita belajar bahwa yang namanya akupunktur sekarang sudah ada Ikatan Dokter Akut Jadi artinya persatuan uh, uh, Dokter Akut yang memang resmi gitu. Karena begini, kalau kita ngikutin perkembangan zaman dan tidak menyatukan ilmu Timur dan Barat, ya kita ketinggalan. Kalau Barat biasanya mendiagnosa dari laboratorium, dari ronsen. Ya. Kalau timur, mereka cukup dengan meraba nadi, ya, dan melakukan tekanan-tekanan yang namanya tekanan refleksi, langsung tahu organnya apa yang sakit. Jadi belum parah, udah tahu duluan. Kalau kedokteran kan dunia barat laboratorium dulu kelihatan. Kalau enggak, oh, enggak apa-apa gitu kan. Jadi ini dua ilmu ini sebenarnya mesti digabungin. Nah seperti olah napas. Di dunia kedokteran tuh gak ada tuh olah nafas. Apanya olah nafas kok bisa nyembuhin. Harusnya dua-duanya ini dikombain. Seperti dikerjakan oleh Pak Jarut ini. Sehingga angka kesembuhan lebih tinggi. ya. Nah saya menyampaikan dua sesi nanti ya. Saya nggak tahu berapa lama saya bisa jumlahnya. Karena banyak topiknya ya. Mau ndak mau kan saya membicarakan uh, seks dari sisi medis, saya ya. harus bicara anatominya dulu, ya, karena kalau nggak ngerti anatominya, kita nggak ngerti fungsinya di mana terganggu, lalu dampak daripada hubungan seks yang abnormal, ya, yang bisa menunjukkan berbagai penyakit, itu mesti dikasih tahu, seorang uh, orang tidak apa ya, tidak anggap remeh gitu, baru nanti saya menyampaikan yang namanya uh, disfungsi ereksi atau gangguan-gangguan dalam uh, melakukan hubungan ya ada namanya dispareunia kenapa jadi sakit ya dan akhirnya tidak bukannya berobat malah nggak hubungan nah akhirnya itu menjadi gangguan bagi yang lain ya nah saya coba dulu dengan anatomi dulu aja ya karena bicara medis kalau nggak bicara tominya kita nggak ngerti sampai di mana nanti ya baik saya minta izin untuk dibuka screenshotnya ya oke ya buka ya Nah, saya mulai dari ini dulu deh. Pendidikan seks ya. Oke. Mana nih? Ya, pendidikan seks ya. Dalam arti sempit, seks itu bicara alat kelamin. Nah, kita mengkhususkan kepada alat kelamin aja dulu ya. Dimana seks itu bukan untuk dicoba-coba, melainkan digunakan pada waktunya, ya lalu saya sedikit tambahkan saja seks diciptakan untuk melanjutkan keturunan, untuk persekutuan, untuk penolong dan juga tempat dalam tempatnya dalam perkawinan ya sesuatu yang baik jadi jangan pikir seks itu satu yang kotor porno bukan seks itu ciptaan Tuhan kok untuk dinikmatin ya nah seks itu alat uh, pada pria itu dikenal dengan organ yang namanya penis Testis, fast difference, glandula seminalis, dan prostat. Nanti gambarnya semua saya kasih lihat ya, tapi ini penjelasan dulu. Kalau pada wanita, ada vagina, ada rahim, ada varium, ada tuba, folopi ya. Di bagian luarnya, kita tahu namanya ada uh, yang disebut dengan bibir luar, bibir dalam. Ya, lalu kita juga bisa lihat lebih lanjut. Nah, organ seks pria seperti ini, ya, organ seks pria seperti ini bentuknya karena uh, di bidang urologi kita tidak hanya bicara saluran kemih ya, saluran urin dari gin diproduksi ginjal sampai ke buli, sampai keluar lewat salurannya memang uretra tapi dalam dunia urologi kita juga berbicara bukan saluran kemih saja tapi juga organ seks pria ya nah ini kan saya bikin lebih mudah lebih secara set ya Mari kita lihat ya sebentar ya jadi uh, kalau kita lihat organ seks memang ada fisika urinaria ya itu namanya apa fisika urinaria kalau kita bilang buli-buli kandung kemih ya lalu ada kelenjar prostat ya Ini nanti banyak kita bahas nanti ya lalu ada juga kelenjar koperi ya Kopri itu nama lain daripada kelenjar bulbo ya lalu ada anus, baru saluran keluarnya namanya uretra. Beda ya, kalau dari ginjal salurannya ke kandung kemih namanya ureter. Kalau uretra saluran keluarnya pakai r, kalau ureter ure. TER. Nah itu dalam tuh, yang di dalam dari ginjal ke buli. Kalau dari buli keluar namanya uretra pakai RA ya. So ada fast deferens, ada corpus cavernosum, ada di bagian testis ya, bagian testis ada testisnya. Saluran keluarnya namanya epididymis, dindingnya namanya dinding skrotum nanti menikat dartos dan sebagainya. Nah ada gambarnya belum tertulis, tapi saya mau terangin dulu. Ya, tulang yang putih kan lambang daripada ini. Uh, saya pakai keterangan aja, pakai garis-garis, tapi saya harap ini nggak mengganggu nanti. Ya, nah kita harus tahu bahwa... sorry, ada namanya ini, saya bikin sketsnya aja. Ya, ini. Ini adalah yang namanya eh, otot. Otot saya pakai biru aja, pakai biru ya. Nah, ini dari tulang belakang ini. Ini ada garis kesini nih. Nah, garis kesini ya. Ini otot nih, nah, ada otot. Jadi dari sini ke sini ada ototnya. Nah, otot ini pada wanita me me me menyempit ya, menekan atau mem mempengaruhi tiga saluran. Kalau pada pria yang dipengaruhi cuma satu saluran kemih atau uretra dan saluran e, buah air besar di daerah rektum sebenarnya dia agak ke bawah gini agak ke bawah ya agak ke bawah. Nanti di bagian akhir kita akan lihat fungsinya untuk apa otot-otot e, ini namanya musculus pubo pubis kan ini tulang kemaluan namanya pubis ya kubis ya dan di belakang sini tulang belakangnya namanya coxigius coxigius kurang nah, begitu lah coxigius ya nah tulang otot inilah disebut dengan otot uh, yang mengatur untuk beri kemampuan kita untuk bisa nahan buang air kecil pada wanita untuk bisa membuat vaginanya bisa bekerja baik dan juga pada usus belakang atau pada anus atasnya lagi lah, untuk membuat uh, kita tuh bisa menahan buang air besar ya jadi tapi kalau uh, otot pubococcygeus ini lemah ya otomatis suka beser lalu dinding vagina jadi lemah tidak bisa menjepit dan BAB pun bisa Uh, ya gak bisa suka orang bilang, aduh kok saya gak bisa nahan BAB ya hmm. atau saya bisa nahan kencing nah ini pengaruhnya otot ini, makanya ini mesti dilatih nanti, ya kalau kita mau lebih maju oke, okay. saya hapus dulu ya, semuanya eh mana bisa hapus oh ini jadi semua kalau dibuang kayak gini nah ya nanti ada gambar lebih lengkap tapi ini baru anatomi aja Nah, ini bicara prostat, ya. Ntar ya, gambarnya ya prostat, ya. Saya mesti campur juga karena prostat itu bagian daripada p Lihat lihat gambar tadi yang prostat ini, nih, ya. Kita lihat prostat, ya. Saya tunjuk ya prostatnya. Nah, ini prostat, ya. Prostat itu, kalau kita lihat, dia dilalui oleh ini saluran kemih. Nah ini dia. Jadi nanti kita lihat kalau prostatnya makin besar ya makin besar ini kejepit ini. Ada gambar ini. Ya, nah, ini gambarnya kayak gini. Lihat kan? Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, prostat itu eh, yang kecil membuat saluran ini ke, kebuka kan? Ini kebuka. Lihat kan? Buka kalau kencing mudah kan, lebat. Tapi kalau sudah membesar, dia neken ke dalam, sempit nih. Dia sempit sekali, hampir nempel. Gitu. Akibatnya apa? Kalau kita mau BAB, kita mesti ngeden. Untuk ngedorong supaya tekanannya cukup kuat ini. Kalau enggak, nggak bisa. Ini kesepit nih, sempit. Kalau ini kan lancar. Coba mau buang kerja ser Gitu. ya Itu. Itu penjelasannya mengapa kalau orang sampai mengedan itu pasti ada kelainan. ya Kenapa? Ya karena ada nyempit. Sempit ya gimana dia bisa buang air kecil jadi ngeden. Nah kadang-kadang juga orang bilang papa ngeden. Ya, enggak. Kenapa? Karena setiap buang air kecil dia otomatis ngeden. Nanti ketahunya apa? Waktu saya teropong di sini nih. Di sini ada gini, nah, ini tuh Ada apa namanya? Oh, trabekulasinya. Aduh, ini tanda orang ngeden nih saya bilang gitu. Kalau nggak kan mulus ini bersih rata gitu kan. Nah, gitu. Kalau ini, ini apa ya? Oh, tanda-tanda sekulasinya tidak gambarnya juga. Ya, biar tahu. Jadi dia bilang saya nggak ngeden padahal dokter Bapak sih ngeden nih. cuman dia nggak sadar, itu aja. Kita lanjutkan ya. Jadi ini prostat jadi kandung kemih langsung di bawah kandung kemih itu prostat. Ya. Nanti di bawah prostat itu ada apa? Otot yang menahan untuk tidak buang kecil. Namanya otot uh, di sini tempatnya pas di sini tempatnya. Nah kayak gini, ya otot ini, ya inilah otot yang menahan ya, untuk orang tidak besar. Ya ini dia. Tapi otot ini yang seperti saya katakan tadi berhubungan dengan ini, berhubungan dengan uh, hubungan ini. Nah ini dia, nah gini dia. Saat kita gitu. dengan otot pubococcygeus atau urogenitalia uh, pelvis. Ada banyak istilah nama, namanya bisa diberikan. Ya nah nama ototnya apa nama ototnya adalah sphincter ya sphincter uretra nah, bisa pakai h bisa pakai tanpa h ya uretra sphincter uretra eksterna nah, eksterna artinya ada di luar ya jadi dialah yang menjepit ya saya tulisnya begini ya supaya tulisannya bagus. Nah, oke. Okay. Nah sekarang kita lihat tuh uh, anatomi prostat ya saya bahas. Sekarang kita mesti tahu yang besar ini ya, yang besar ini namanya kandung kemih. Nah bahasa Inggrisnya urinary bladder. Kalau bahasa ajakan dokterannya vesika ya vesika urinaria ya vesika urinaria oke okay. sorry tulisannya agak sulit nih licin sih ini ya lalu prostatnya di mana prostatnya ini ditunjuk nih prostatnya nih saat prostatnya nah ini dia ini prostatnya ya Nah, yang tidak adalah nggak ada tertulis yang penting ini nih. Nah, ini dia sphincter ya, tadi uretra eksterna. Kenapa ada eksterna? ada interna? Di sini nih interna nih. Nah, ini interna sini. Ya, ini yang interna ya di sini interna. Oke, okay, ya. Lalu eh uh, di antara prostat ini ada saluran yang membuat dia kebelah. Ada namanya duktus ejakulasi. Dari sini. Ini dia. Duktus ejakulasi ini adalah dari yang namanya vesika seminalis. Ini ada vesika seminalis. ya ke bawah. Ya. Vesika seminalis dari mana? E, bersama apa? Bersama ini. Lihat lihat ke belakang. nih Lihat tuh. tuh, tuh. Oh dari sini dia. De ductus deferens dari testis. Jadi ini bawa bawa apa? bawa sperma. Sperma nanti gabung dengan vesika seminalis ini dia dan juga dengan cairan prostat nah, digabung tuh. Nah, ini ada keterangannya di sebelah kanan, ya. Secara anatomi, prostat berhubungan erat dengan fisika urinaria. Dengan uretra ya, dengan ureter. Kalau ureter sih nggak nggak langsung ya karena dia ada di agak deket sih dia deket lubangnya jadi muara ureter itu dekat dengan prostat ini prostat bagian atas ya dan fisika seminalis. berat prostat dibilangnya berat prostat uh, untuk orang dewasa antara 18 sampai 20 gram ya pada anak-anak berat sekitar 8 gram ukuran prostat normal ialah tingginya 3 cm yang vertikal, lebar 4 cm dan antero posterior 2,5 cm. Ini anatominya ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini dia. Kelenjar prostat terdiri dari kelenjar 50% dan jaringan ikat eh, fibromuskular namanya 25% miofibril otot polos dan 2% jaringan ikat. Jaringan fibromuskular ini tertanam mengelilingi prostat dan berkontraksi selama proses ejakulasi untuk mengeluarkan sekresi prostat ke dalam uretra. Nah, pertanyaannya nih saya mau tanya, ya. Mengapa mengapa ya ada ada jaringan ikat fibromuskular miofibril otot polos. Apa gunanya? Ya. Kenapa di dalam prostat ini nih ada otot polos? Ya. Kenapa ada otot otot polos? Jawabnya otot polos inilah yang akan menyemprot ya. Uh, menyemprot berkontraksi untuk mengeluarkan sperma bersama air mani bersama-sama disemprot keluar. Ya. Nanti saya mau tunjukkan juga keluar dari mana dia ada tempatnya. Tapi ini baru menyertakan prostatnya dulu, kelenjarnya apa. ya Jadi mesti ada otot karena otot itu waktu ejakulasi dia mompak. Nah jadi apa yang terjadi kalau prostat ini dikerok? Kalau prostat ini kerok, ya, karena menyempitkan biasanya oleh dokter eh, dikasih obat. Apa ya, dikerok? Dikerok tuh gini: set, set, set, set, set, set. Nah, jadi akhirnya lebar keluar, lancar. Tapi prostatnya hilang, sebagian hilang. Akibatnya, pada saat ejakulasi, ya, perhatikan pada saat ejakulasi nggak uh, bisa disemprotkan air mani, jadi dia hanya bisa orgasme, tapi tidak menyemprotkan air mani. Kenapa? Karena pompa itu dikerok, ya. dengan kata lain, uh, dengan kata lain bukan saja uh, dikerok, tapi kalau dia pakai obat, misalnya dia mengobati sendirilah gitu. Ya makan saja obat prostat. Biar biar nggak. Karena gini gangguan prostat itu yang paling mengganggu itu malam hari harus bangun berkali-kali. Jadi kita tidur bangun lagi. Tidur bangun lagi. Bayangin kalau per jam kita mesti bangun. Empat lima kali. Wah itu bahaya tuh. Kenapa? Harusnya kan kita di malam tidur. Supaya tidur kenapa? Supaya kalau kita tidur nyenyak ada hormon namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itulah yang berfungsi meregenerasi sel-sel yang rusak dengan yang baru. Artinya apa? Sel-sel yang rusak itu diganti sehingga waktu dia bangun pagi, sel yang rusak itu udah diperbaiki semua. Jadi dia lebih segar bangunnya. Tapi kalau dia kurang tidur, sel-sel yang rusak nggak diganti. Akibatnya waktu dia bangun dia ya Kondisi tubuhnya nggak bagus, berkurang. Nah kalau tiap malam tidur begitu, itu namanya apa? Penuaan yang makin cepat. Tapi kalau kita tidurnya nyenyak tuanya lama. Umurnya lanjut. Umur sih pasti lanjut kan, nggak bisa berhenti. Tapi proses penuaan nggak cepat. Kenapa? Karena sel yang rusak diganti dengan bagus oleh hormon melatonin. Nah, itu ya, itu sebabnya orang kalau bangun-bangun terus, saya repot. Bukan itu saja, siang pun bawaannya mau buang kecil terus. Akibatnya, tau gak mau sembahyang ke masjid terganggu, mau ke gereja juga dia kagok. Aduh, nanti pengen buang kecil, mau jalan-jalan juga jadi malas. Kasihan lo orang gitu, karena kalau buang kecil kan repot. Aduh, duh. Nah, orang tua apa lagi? Pakai pampers. Mending kalau mau pakai pampers. Kadang-kadang, ah, nggak usah lah, nggak usah. Males pakai pampers. Nah, lebih repot lagi. Nah, itu problem memang yang terjadi pada orang tua. Nah, jadi maka itu prostat ini kalau membesar, dia mengganggu. Dikecilin juga, jangan terlalu kecil nanti malah tidak bisa ejakulasi tapi orang bilang, ah, lah ah nggak apa-apalah udah nggak ejakulasi yang penting saya buat kecil nggak terganggu ya terserah ya ya karena saya juga punya pengalaman bagaimana orang tua itu mau dioperasi karena pasang kateter mau dikerok ternyata nggak jadi mereka pulang dengan kateter karena istrinya yang muda itu minta anak daripada Bapak yang sudah berumur itu. Dan nggak tanggung-tanggung umurnya gue ada di atas 80. Ya sudah. Kita juga nggak bisa melarang. Karena saya bilang Pak kalau di kerok ini. Bapak masih bisa ereksi. Oh bagus katanya. Orgasme bisa. Masih bisa orgasme. Bagus katanya. Apalagi enggak bisa. Kemungkinan besar tidak bisa ejakulasi. Kenapa? Pompanya saya angkat. Pompa diangkat, ya dikerok. Ada lagi, bukan saya dikerok, tapi memang diangkat. Kalau operasi prostatektomi yang lengkap, ya angkat semua prostatnya. Tapi bukan radikal. Kalau radikal itu, kalau kita curiga CA prostat, kita mesti angkat seluruhnya. Ya Itu lain lagi, kita nggak bicara hari ini. Ya. Oke. Okay. Karena itu kenapa saya jelaskan dia ada Jaringan ikat fibro ada ototnya gitu untuk menyemprot ya. Jelaskan ya, lagi sekarang. Nah, jadi kelenjar prostat apa sih yang diproduksi? Oh, ini agak kecil ya. Eh, kelenjar prostat coba saya besarin bisa nggak ya? Ah bisa. Ya oke. Okay. Kelenjar prostat itu mengeluarkan cairan basa ia ya, menetral sekresi vagina yang asam, merupakan satu fungsi penting karena sperma lebih dapat hidup di lingkungan yang sedikit basah. Jadi prostatnya mengeluarkan cairan basa Yang kita kenal itu air lah. Prostat juga mengeluarkan. Nanti glandula vesikalis mengeluarkan juga tapi lebih besar ya. Menghasilkan enzim pembekuan di mana bekerja pada fibrinogen dari vesikula seminalis untuk menghasilkan fibrin yang membekukan semen, sehingga saat sperma yang diejakulasi tak berada di saluran produksi wanita ketika penis dikeluarkan. Jadi, nggak dirusak dia, dia melindungi supaya uh, bisa bertahan, ya, ini dari prostatnya, loh. Nanti ada lagi kelenjar seminalis yang di atasnya yang berfungsi yang beda lagi. Kita jelaskan semua ya. Oke, berikutnya ya. Selain itu, ya, cairan prostat mengeluarkan cairan melindungi dan menutrisi sperma. Selama ejakulasi, cara tersebut akan dikeluarkan bersama dengan sperma sebagai air mani. Dengan cairan ini, sperma sanggup bergerak kena efisien ke dalam rahim. Ya. Nah, selain itu, prostat memproduksi PSA. Apa itu PSA? Prostat specific antigen. Ya. Normalnya 0 4 nanogram per mililiter. Ya. Pada umumnya kadar PSA normal pria berumur 40 tahun adalah dua setengah nanogram per militer. Pada pria berumur 60 tahun, dia akan naik setengah. 4,5. Ya, dan di atas 70, 6,5. Dia anggap normal. Ya, walaupun 0,4 standarnya. Kenapa? Karena uh, di atas 4 sampai 10 itu masih curiga, bukan satu keganasan. Bisa karena prostatitis, bisa oleh karena yang namanya pembesaran prostat. ya Bisa juga karena CA, tapi kalau CA, nanti kita akan ngerti bahwa itu jauh lebih besar dan memang ada pemeriksaan pembesaran lanjutan, seperti biopsi dan sebagainya. Maka itu kalau kita curiga naik-naik dikit, kita periksa saja dulu apa prostat density antara besar prostat dengan PSA itu seimbang. Kalau makin besar prostat, PSA juga naik sedikit. Ya? Itu sekedar untuk kita ketahui. Oke. Nah sekarang kita pindah ke anatomi fisika seminalis. Dia berada di belakang dan dasar fisika urinaria. Nah perhatikan, dia kan e, fisika itu ini vesikanya nih ya, saya jelaskan dulu vesikanya, pakai yang merah aja ya, eh, merah. Nah ini vesika ini, nah ini vesika. Ya. Nanti vesika ini produksinya keluar bersama-sama ini, dari duktus de Fred, dari sini nih, Set, nyambung ke sini ya. Yang dari atas, oh jangan itu siang putih ya, lebih gampang. Nah dari sini nanti dia turun ya ke bawah bercampur dengan produk dari vesika ya. Saya ganti yang warna ini. Yang... Nah, vesika ini, nah, ini kasih ada Jadi, nah dari sini gabung lagi sama siapa? Sama yang hijau ya. Sama re prostat. Prostat kan menghasilkan juga. Jadi, tiga tiga cairan ini gabung lewat sini. Ada lubangnya nanti ya. Jadi anatomi vesika seminalis. Jadi jadi yang namanya apa namanya namanya vesika ini, 60% ya enam puluh air mani dihasilkan oleh oleh vesika, 60% puluh nah gitu. Bahkan bisa sampai 80%. Nah prostat menghasilkan cuman 20% puluh air mani dengan yang tadi-tadi juga tuh ada prostaglandin dan sebagainya. Ya, campur. Nanti keluarnya lewat mana saya tunjukin ya ada gambarnya nanti keluar lewat mana. Kita lihat. Nah, tapi kita bicara dulu fung fungsi cairan ini vesika seminalis ya. Yang pertama, vesika seminalis berfungsi menghasilkan fruktosa yang berfungsi sebagai sumber energi primer untuk sperma. Jadi waktu dia keluar kan dia mesti dikasih makan terus sampai dia masuk ke vagina sampai ke terus sampai ke tuba falopi sampai ketemu dengan apa namanya ovum atau telur. Yang kedua mengeluarkan prostaglandin yang merangsang kontraksi otot polos di, sa, di saluran reproduksi pria sehingga perpindahan sperma dari tempat penyimpanan di pria ke tempat pembuahan, jadi mesti didorong dia. Nah, yang kerja itu prostaglandin, ya sejenis hormon ini. Ya. Yang ketiga membentuk sekitar 60% cairan semen yang membantu membilas sperma ke dalam uretra serta melarutkan massa kental sperma, memungkinkan sel sperma bergerak atas. Jadi waktu sperma prostaglandin dikeluarkan, itu semua gerak. Dari prostatnya, dari retarnya, dari penisnya sampai disemprotkan, ya sebenarnya saya udah siapin di gambar yang lain, tapi bagusnya saya terangkan sekaligus aja ya karena penjelasannya uh, bagus nih, uh, ini aja saya langsung, ya maaf ini pria kan kita semua udah dewasa, nah ini dia ya saya jelaskan sedikit, waktu penis ereksi kita melihat testis naik ke atas penis ereksi, ini yang normal. Kalau yang lurus ya tidak ke atas itu ada ya kurang normal lah gitu ya. Dan musik keras nanti disfungsi ereksi dalam perpelajaran de disfungsi ereksi saya jelaskan lebih mendalam. Tapi ini sekedar keterangan pendahuluan dulu. Nah. Prostaglandin fungsinya ini dia waktu ejakulasi ya prostaglandin membuat kontraksi vesikas seminalis eh prostatnya ya saya tunjukkan dulu ya nah ini ini prostatnya kontraksi ya terus ini juga kontraksi penjelas seminalis bukan itu saja ini pun kontraksi bahkan penis pun ya eh, sorry ini bahkan penis pun kontraksi jadi semua satu dua tiga ya berkontraksi semua sampai keluar ya ejakulasi kalau dia tekanannya bagus semprotnya jauh keluar kalau dia melemah ya begini semprotnya ya netes ya tergantung Ya kemampuan prostatnya. Nah, nanti ada keterangan tambahan lagi. E, saluran ini nggak boleh kering Maka itu mesti dibasahi dulu sebelum dilalui oleh prostat dan manis. Siapa yang berfungsi membuat ini ada licin? Ya nanti kita belajar di gambar berikutnya. Ya oke ini belum sekarang ini balik lagi masih di sini kita. Ya. Baik, udah. Nah, di daerah uretra terjadi proses ejakulasi melalui lubang di perumontanum. Nah, kalau saya mau tunjukkan, ya, ada lubang, ya. Memang di sini kurang diperjelas, ya. Nah, ini lubangnya ejakulatiduk. Nah ini, dari sini dia keluar, set keluar, ya. Nama organ ini, nama organ ini namanya verumontanum. Ya. jauh di waktu dia disemprot, dia keluar dari sini, ejakulasi duck ini yang keluar. disemprot, dipompa ke atas yang ber... tempat keluarnya namanya ejakulasi duck di organnya namanya verumontanum. Ya. Dipompa keluar. Ya. Nah, kalau dilihat dengan teropong atau kita sebut dengan ureteroskopi atau cystoskopi, ya. gambarnya kayak begini. Ini tutup dulu. Nah ini dia. Ya, ini gambar apa ini? Ini gambar dari eh, ini pada ini prostat, tapi ini pada orang muda orang kecil prostatnya. Ya. Lalu ini dari sini kita naik ke atas dia, naik ke atas. Jadi nekuk set naik ke atas. Nah, ini ada lubang prostat utrik. Tapi ini yang di sini nih dua ini tempat daripada ejakulasi. Nanti kalau udah makin besar prostatnya dia begini nih, so, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar sampai prostatnya ketemu. Nah, ini dia. Jadi salurannya sempit di sini. Ya. Ini contoh gambarnya, ya. Nah, sekarang ada tambahan, saya mesti terangkan, yaitu kelenjar bulbo uretra. Bulbo -uretra. Selama rangsangan seksual, ya, kelenjar bulbo uretra akan melakukan mukus atau lendir yang menghasilkan pelumas untuk hubungan seksual. Jadi, saya tambahkan sedikit ya. Kenapa orang disebut berzina apabila dia cuma memandang, -memandang saja, kok bisa berzina? Dari agama kami ya, abah Kristen. Kenapa? Artinya, kalau dia terangsang melihat satu gambar, dari mana kita terangsang? Biar gampangin lah. Kalau kita lagi lapar ya, lagi lapar, gitu. aduh pengen makanan, makanan apa namanya kesukaan kita di mana itu ada makanan ini? kita jalan, lagi jalan lagi lapar nih, tiba-tiba kita cium bau makanan yang kita, yang kita apa namanya, yang kita pengen makan, aduh ini dia, apa yang terjadi? Bukti kita lagi terangsang lapar apa? Keluar apa? Air liur, nah itu lagi dia terangsang. Nah ini artinya apa kelenjar bulbo uretra ini? Ya. Kalau di dalam terjemahan dulu namanya kopri. Ya. Begitu dia terangsang seksnya, kelenjar bulbo uretra itu mengeluarkan cairan. Itu tandanya dia terangsang. Jadi kalau secara rohani, kita boleh lihat tapi jangan sampai terangsang. Nah kalau kita nonton film-film porno, Memang dibuat yang nonton supaya terangsang. Kau membanding perempuan dan tergerak syahwatmu engkau telah berzinah. Jadi ini dasarnya mengapa kita mesti tahu. Oh tanda berzina itu waktu dia sudah nafsu, tahunya nafsu apa? Kelenjar bulbo uretral mengeluarkan cairan mukus, lendir keluar. Jadi ereksi saja enggak porno, ereksi aja enggak enggak dosa. Karena malam hari kalau kita tidur, kadang-kadang karena nang kadang kencing terjadi spasme apa lalu darah enggak kelu, apa darah ketahan, itu ereksi itu bisa terjadi. Tapi itu bukan karena dosa itu. Yang zina itu waktu lagi ereksi karena ereksi terus kita mengeluarkan mukus daripada kelenjar bubuk uretra Nah ini perlu sebagai pelumas. Supaya nanti waktu ejakulasio, udah licin. Kalau dia nggak keluar, cairannya kental kan. Sperma itu kental sama air mani. Seret jadi. Tapi kalau udah duluan ada pelicin, jadi seret bisa nyemprot sampai masuk ke dalam uh, Seluruhan wanita atau vagina, oke, okay. ya. Nah, ada tambahan sedikit ini, karena ini mau, gak mau produknya kan di sin, eh sorry, sampai jadinya? Ya, kalau kita lihat testis, ini dia dibungkus ya oleh dinding yang istimewa. Kenapa sih bilang dinding istimewa? Dinding skrotum. Ya kalau biji atau kayak bilang testis ya, dia keluarnya dari atas, dari epididymis. Ini kan ada tulisan epididymis kan. Hmm, pakai hijau ya. Nah, ini epididymis. Di sini namanya, eh, yang namanya sperma itu dimatangkan di sini. Dimatangin ya. Matang sampai eh, matang. Lalu dari sini dia naik ke atas eh, Ya. Dia naik ke atas, ya. ini ada uh, Pampiniformis, ya. Spermatic Cord. Ya. Dia naik ke atas terus, fast ya. Nah Inilah dari sinilah di, dia kontraksi, dia mulai mengalir ke sini. Jadi bayangin kontraksi itu bukan hanya di atas, di bawah juga. Dia naik ke atas, kontraksi naik ke atas. zakar ya. Yang saya bilang istimewa apa? Dinding ini, dinding skrotum ini, tahu enggak? Dia kalau dingin, dia mengkerut. Kalau udara panas, dia memuai, turun ke bawah. Lebih bawah. Kalau dingin, dia naik ke atas. Narik, daun ke atas. Apa gunanya? Seseorang... Untuk mem mem memproses namanya proses spermatogenesis ya. Spermatogenesis ya. Diperlukan suhu ya. Satu derajat ya. Di bawah suhu tubuh. Jadi kalau suhu tubuh 36 derajat setengah lah gitu kalau dia olahraga, kalau enggak 36, maka wanita pria itu testisnya suhunya mesti 35 derajat. Ya, atau lima tergantung ya. Dia mesti satu derajat di bawah suhu tubuh. Maka itu Tuhan ciptakan testis itu mesti di luar tubuh. Karena kalau dia sama dengan suhu tubuh pasti proses spermatogenesis akan terganggu. Berapa terganggu? Ya karena nggak boleh terlalu panas. Itulah prinsipnya. Mengapa orang Jepang ya orang Jepang mereka suka berendam. Berendam di air hangat. Tahu nggak? Kalau dia berendam di air hangat, yang namanya Ininya yang namanya testisnya kerendam dan hangat itu tahu nggak proses spermatogenesisnya untuk satu dua hari mengalami kerusakan sehingga perlu waktu berapa hari lagi supaya berfungsi baik jadi ini program sperma program keluarga berencana di Jepang mereka berendam aja di air yang hangat perempat jam gitu kan panas itu rusak jadi ini pelajaran nanti untuk mereka yang mau punya anak banyak orang udah menikah satu tahun dua tahun belum punya anak ternyata suaminya itu supir angkot supir angkot yang mesinnya di bawah jok jadi mesinnya manas ke, ke joknya jadi dia terus Kena anget terus di daerah ininya, bawah pantatnya anget terus, ya rusak terus, spermanya, nggak terbentuk. Sehingga saya selanjurkan kepada dokter-dokter muda, kalau kalian menjaga kesehatan testis kalian, jangan pakai celana dalam yang tebel, atau dari kain, apa, dari kain, apa namanya itu, kayak celana berenang gitu yang anget, ya. Musinya pakai katun, jadi keserap gitu. Kalau keringat, serap jadi ingin, sejuk. Jadi ya, dia ngerti, oh gitu, Pak. Iya, dan juga jangan yang ketat-ketat karena kan mengganggu yang namanya sirkulasi uh, pembuluh darah. Ya. Jadi saya harus diterangkan begitu karena memang Tuhan ciptakan testes -test itu mesti ada di luar uh, tubuh karena suhunya mesti satu derajat kurang lebih di bawah suhu tubuh nah pada kasus-kasus sperma apa uh, atau tidak turunnya apa namanya testisnya nggak nggak turun ke kantung uh, skrotum, jadi ada di badan itu biasanya kita harus segera turunkan ya kalau tidak dia akan bisa menjadi satu keganasan Ya, jadi, itu penting sekali. Orang-orang pada waktu bayi lahir dilihat ada dua atau satu. Kalau satu mesti dicuriga. ini mesti segera diturunkan. ini. Ya. Lalu, kalau udah kuat, ya secepatnya supaya tesisnya nggak rusak, yang paling bahaya bisa jadi keganasan. Ya Oke, okay. nah, kelainan tesis apa aja sih, contohnya? Radang testis, orkitis. Saya itu kalau di rumah sakit datang orang radang testis dan dia masih anak muda, saya rawat dia. Kenapa mesti dirawat? Karena radangnya itu mesti antisipasi sampai hilang. Satu sakitnya hilang, dua besarnya sudah mengecil lagi. Ketiga, dia kalau sembuh mesti lunak lagi. Nggak boleh mengeras. Kalau biji mengeras itu udah gagal. Artinya udah nggak mungkin jadi lunak dan mesti diangkat oridektomi. Jadi mesti dirawat, dikompres, di bawahnya dikasih tanan, dikasih antibiotik yang baik. Dia boleh pulang sampai tidak sakit, sampai kempes lagi, dan sampai lunak lagi. Ya, Kalau nggak sayang, masih muda, kena radang, akhirnya apa? Nggak bisa punya anak. Jadi itu emergency organ, bukan emergency kehidupan. Ya. Yang ketiga, testis terputar. Torsio, ini juga bahaya. Karena testis kalau keputar, dalam 6 jam segera dioperasi. Kalau nggak, dia biasanya ya apa, ya apa rusak. Karena darah nggak turun, nggak masuk, berusaha. saya main bola, ya, tendang-tendang. main Eh, tiba-tiba kok sakit, keputar. Yang ketiga, cairulatasi hidrokel. Hidrokel cairannya gede. Biasanya orang kalau udah pakai cairannya lebar, kita curiga nih, waduh. Pasti ada kelainan di testisnya. Dan benar, kadang-kadang segede paha itu, biji itu. Ya, mesti diangkat, ketarik ke bawah nanti. Biasanya ya merusak nanti fungsi testis juga terganggu. Yang keempat tumor testis. Well, kalau tumor tuh nggak ada nggak ada ampun langsung mesti diangkat Nggak ada gunanya sih. Ya. Yang kelima testisnya turun kryptorchismus atau undescensus testis. Ini pun harus dilakukan tindakan ya seperti saya terangkan tadi. Nah sekarang klien on penis. Ya. saya keterangan dulu sebab nanti ada gambar-gambarnya lengkap ya tapi ini hanya anatomi pengertiannya dulu saja prepotium tertutup ya ini lengket tapi lah saya kira bisa saya teranginnya di sini supaya nanti nggak lama ya sini ya mm -hmm. Uh, sebentar ya ada beberapa keterangan ini kali ya ah ini dia ya ini pimosis artinya prepuciumnya itu nggak bisa teri ke belakang ya ada juga karena nggak bisa teri ke belakang ada smegma smegma itu jadi kotor gitu nggak keluar Akibatnya jadi radang. Maka itu. Eh, yang namanya preputium itu. Kulit katan mesti bisa ditarik. Ya. Mesti tarik, keluar, tarik, keluar. Jadi normal. Ya. Nah ini lengket. Ini juga mesti di, ditindak. nih. Ya, Nah kalau begini namanya parapimosis. Ketekek. Bengkak. Dan dalam posisi ini. Ini mesti segera kalau enggak glens penisnya itu lama-lama bisa mati itu. Karena darah nggak ngalir, kecekek kan lehernya. Nah ini mesti dipotong nih. tak Dipotong supaya kebuka. Tapi tidak boleh dilakukan sunat atau sirkumsisi. Yang boleh adalah dorsum sisi Jadi dorsum sisi artinya, saya kasih gambarnya ya. Nah, ini dorsum sisi itu artinya, uh, pakai warna apa ya? Pakai warna aja ya. Nah, kalau sirkum sisi kan, begini, dipotong sini kan, melingkar. Karena lagi bengkak, gak boleh. Jadi, lakukan apa cuman sini nih, tek dipatah ini, tes gitu, kebuka, tek, langsung, eh, kecekekannya kebuka. Tapi mesti dipotong sampai, e, bukan kulitnya aja, sampai ke dalam cekekannya, ya, mesti lepas tes gitu. Nah, didemin dulu paling dijahit saja. Nanti kalau sudah tenang, udah kempes semuanya, tinggal dipilih. mau disunat atau memang ya karena sudah sudah dibuka ya bisa ketutup buka lagi, tutup baju lagi. Ada juga saya nggak mau, saya tetap baju dah. Yang penting bisa keluar, bisa tutup ah, bagus. Yang ketiga, ini adalah orang-orang yang tidak sadar. Dia suka melakukan misalnya masturbasi. Dia gak sadar, dia main masturbasi. Sudah bengkak gak bisa keluar. Nah kalau udah begini ya gak ada pilihan lain. Mesti diapa ini? Kalau udah begini jalan keluarnya cuma satu. Yaitu apa di gurinda. Ini dipotong. Nih, potong. Sampai baru di patah baru bisa. Tapi di bawahnya dimasukin kain dulu atau apa ya karena bengkak begini ini kan gede bener nggak bisa oke okay. nah yang saya bilang tadi ada smegma karena cairan di sini nih ya yang tadi kita lihat itu yang saya bilang bisa jadi bikin bengkak cairan ini kan bisa ini jadi infeksi nanti smegma smegma sih normal tapi smegma yang nggak keluar bisa jadi sumber infeksi dan terjadi infeksi dari ininya kalau infeksi ini namanya balanitis nah, itu dia, ya jadi repot. Nah kalau begini ya mesti disunat lah biasanya atau dikasih obat dulu biar tenang baru bisa. Oh ini udah. Nah sekarang anatomi penis saya dulu ya saya bicara. Nah ini anatomi penis. ya. Ini penis kalau kita lihat dia ada tiga organ. Ada satu ya. Ini sama ini sama. Namanya uh, kafum cavernosum. Ini kafernos arteri tapi rongkanya namanya kafum ya cavum cavernosum. Lalu ini tempat meliwatnya uretra. Uretra lihat sini. Eh, ini namanya corpus spongiosum, nah kayak gini nih. Spongiosum. Kalau ini cavum cavernosum, cavernosum. Ka nah, ada. Ya nah kelihatannya satu organ kan ternyata ini bisa dipisah anatominya dipisah kayak gini coba lihat nah itu bisa jadi ini ya sudah tentu ini ini kan lengket tapi artinya ini bisa dipisah dari atasnya nih tadinya dia di sini kan ini bisa dipisah gitu ya ini ada otot-ototnya Ya ini yang ingin jelaskan saja bahwa yang ini Korpus cavernosum tuh yang ini, corpus spongiosum tuh yang ini, gitu. Ya. Oh, tadi udah saya udah terangin ini. Ya. Ada kelainan yang berikutnya namanya priapismus. Prolong erection. Jadi Penisnya berdiri terus, ya. Ini penis berdiri terus lebih dari 6 jam. Ini mesti segera ke dokter, harus ditolong supaya apa? Kalau dia ereksi erik, terus, nanti jadi aliran darahnya gak jalan dan ini bahaya, ya. Jadi nanti ada tindakan yang dilakukan sampai darah di cavernosum ini bisa mengalir ke korpus spongiosum. Salah satunya ya karena ketegangan. Kedua memakai obat-obat ini, obat-obat merangsang ereksi. Ya jangan sembarangan pakai. Nah ternyata fraktur itu kan panah apa uh, patah kan? Fraktur penis itu adalah satu keadaan di mana Uh, pasien itu uh, patah ini ada ilustrasinya di gambarnya <laughs> ini kaki yang patah ini kaki yang patah ini penis yang patah padahal bukan itu maksudnya penis yang patah artinya dia lagi dalam keadaan tegang lalu hubungan seks ya belum masuk penetrasinya belum baik ke dalam vaginanya pasangannya di atas teken sehingga terjadi robek, sehingga orang bilang fraktur penis ini hanya istilah saja. Ya, ketahuinya apa? Langsung berdarah, nah, berdarah ini darahnya sih. Itu kalau dibuka nanti di bagian sini robek, di dalamnya ada teknik vaginalisnya robek nanti. Ya, nah, ini kita lihat kan robek mesti ditolong itu. Nah, ini dia saya bilang tadi, ini dia. Jaringan ikat yang membungkus kavernosumnya robek. Ya. Oke, jadi hati-hati hubungan ya. Jangan terlalu ya semangat yang belum masuk udah langsung diteken. Apalagi kalau misalnya pasangan wanitanya uh, Cukup apa ya? Cukup berat sehingga bahaya. Ini penis yang melengkung ke atas ya. Namanya penyakitnya perone disease ini dia. Nah ini dia ada jaringan ikat di sini, ya. Biasanya ini mesti diangkat dulu supaya waktu berdiri ini nggak nahan. Lurus yang normal kan lurus, lurus ke depan normal. Ini ada lagi yang kurvatura penis sebelum operasi kayak begini. Lagi operasi dilurusin lagi. Ini penisnya bengkok. Nah, ada pelak sininya. Ini mesti diangkat. ya. Oke. Sudah satu jam dulu kita tanya jawab atau apa nih Pak? Ya, boleh Pak. Tanya jawab dulu. Ya, supaya yang enggak enggak apa namanya enggak keliwatan kalau mau nanya <laughs> Oke saya akan bacakan pertanyaan ya teman-teman ya saya baca pertanyaan yang ditulis nanti kalau sampai pertanyaannya nggak ada ya saya tanya juga <laughs> ada Oke sebelum saya baca pertanyaan ini ada yang menggelit dari saya Tadi kan sempat dibahas mengenai springter uretra yang otot yang menahan kencing. Iya. Nah, itu sama juga dengan otot yang menahan ejakulasi ya pak ya. Uh, kalau kita mau nahan, lebih... oh nahan ejakulasi, ya, beda. Mau dilamain gitu loh. Oh bukan. Oh itu kalau itu springter itu dipasang, itu nggak bisa keluar uh, oh. air maninya. Oh, itu kan bukan otot yang memang bukan itu otot yang memang ada di dalam kan atau di pasar ya, tapi bukan untuk menahan uh, untuk bikin lama ejakulasi bukan tapi nahan kencing nahan kencing bisa oke oh, oke okay, okay. karena kalau ejakulasi udah mau keluar kita tahan sakit sakit karena nggak bisa keluar jadi aduh sakit nanti kalau mau nahan jangan pas udah mau keluar <laughs> Oke nanti saya akan ada sesi itu mau pastikan Ya. Uh, tadi bicara juga soal obat-obat terangsang obat ya. Obat perangsang itu kan saya punya saya sendiri jujur sampai umur 60 tahun belum pernah minum. Tapi saya punya teman-teman di kantor karena saya kantor sekuler ya di kantor saya ada yang cerita gitu ya, ada apalagi ada pas pameran ya nggak usah pameran pun di Jakarta juga banyak dimana obat perangsang itu ya begitu diminum 15-30 menit mudah langsung ereksi deh dampaknya jeng gitu Iya yang secara kedokteran medis jangka panjang ya semua teman saya bilang jangan Nah sekarang kalau yang obat herbal Pak kayak misalnya yang yang pasak bumi lah, jamur ini jamur itu yang berupa mak berupa makanan yang yang di, diajarkan ini bukan obat perangsang, tapi ini terapi hormon yang menggunakan bahan-bahan, tanaman, jamur, ataupun herbal. Itu gimana, Pak? Iya, kita belajar bahwa hormon yang kita ketahui yang normal itu testosteron. Hmm. Kalau hormon testosteron itu menurun, memang libido orang juga akan menurun. Iya, hmm. jadi... Mesti jelas dulu karena di Amerika obat obat, obat apa namanya obat-obat eh, yang dipakai untuk berfungsi ereksi itu hanya terbatas dan diakui hanya sekitar 3 sampai 4 ya yang dikenal misalnya Viagra atau tadalafil ya yang, yang disebut Cialis ya ada lagi dua, tapi yang lebih terkenal itu dua itu, itu pun sebenarnya tidak boleh pada pasien yang menggunakan obat-obat jantung, ya karena gini, kalau orang sudah, tapi ini udah, ini pembicaraan ini mestinya di sesi dua, tapi nggak apa-apa deh, <tuh. <tuh> kalau orang sudah tidak bisa ereksi. Itu ada hubungan dengan kelainan jantung harusnya. Hmm. Jadi nggak boleh dikasih. Nanti bahayanya kena serangan jantung. Uh. Coba diperbaiki jantungnya, fungsinya, dan sebagainya itu biasanya bisa bagus lagi. Jadi jangan potong kompas. gitu. Kalau herbal, Pak, kayak misalnya kan pasak bumi, ginseng, gitu. itu, ya. itu mitos atau, atau memang bisa menaikkan hormon testosteron? Nah, jadi mesti kita lihat ada ya, sebenarnya nggak hari ini saya ngomong, tapi nggak singkat aja ya. Jadi, uh, ada PDE 5 ya, itu untuk menahan, uh, mengontraksi darah masuk, tapi dia menahan. Tapi kalau dia sudah diabetes, hipertensi, minum obat, obat biasanya bahayanya kita kurang mampu, kurang mempan, makan lagi, tambah lagi, tambah lagi, dan aset efeknya karena itu kan melancarkan darah nanti kena organ-organ lain hmm. jadi biasanya yang yang ditakuti gini dia pakai tapi mungkin nunggu pasangannya belum siap akhirnya udah loyo lagi tadi darah obatnya masih banyak ada ah, makan lagi satu jadi dia nggak tahu tingkit nah itu yang tiba-tiba serangan jantungnya terjadi jadi nah. kalau saya uh, Ya, boleh orang pakai ada yang diolesi, ya, ada yang diminum ya. Tapi sebagai dokter segala satu yang herbal boleh saja herbal tapi mesti melalui penelitian. Karena jangankan itu, Viagra aja sempat mendapat tuntutan. Karena awalnya Viagra itu adalah obat jantung. Tapi kalau dipakai lo bisa bikin berdiri ini jadi lebih laku obat-obat Viagra untuk yang lain Oke okay, ya. kita bahas kita bahas banyak nanti di ini kedua Senin depan kedua ya paling bagus sudah usah pakai olah-olah nafas saja <laughs> iya betul Pelah hati olah pikir ya Oke okay, saya baca pertanyaan ini malam Pak ya. saya sudah menikah saya sudah menikah 10 tahun sudah yeah. di mana-mana kendala saya berdasarkan hasil cek laboratorium adalah sperma. Saya sempat dibedah untuk diambil sperma dan didapati sperma dari tiga tabung. Tidak ada yang bergerak. Saya juga sudah sempat ke Jakarta untuk operasi varikokel. Tapi tetap yeah. tidak berhasil. Saya tidak tahu kendalanya di mana. Ada saran untuk hal ini. Baik jadi saya mengerti biasanya pada pasien-pasien yang azospermia beda dengan teratospermia dan lain-lain azospermia artinya di dalam produksi dalam produksi air tidak terdapat sperma ya kalau memang sperma menurun biasanya kita bisa lakukan yang disebut dengan Varikokel itu biasanya membuat panas daripada uh, testisnya berkurang, sehingga uh, memungkinkan untuk melakukan proses permakaton jadi Tujuan dari varikokel adalah supaya aliran itu lancar, tidak panas. Karena kalau varikokel itu, dia membengkak, jadi tertahan. Nah, itu yang bisa bikin panas. Nah kan dia nggak boleh panas kan suhunya satu derajat di bawah suhu tubuh. Dengan varikokelktomi itu diharapkan suhunya nggak memanas berfungsi lagi. Tapi kalau saya lihat bapak ini bukan saja sudah varikokelktomi sudah dilakukan biopsi ya biopsi pada testisnya itu yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa uh, di, biasanya tidak dilakukan biopsi atau di aspirasi di daerah Uh, di daerah ini apa namanya tadi itu uh, testisnya atau di daerah epididimisnya dipakai uh, aspirasi yang halus kita sedot sedot sedot lalu dikasih di bawah mikroskop kita langsung periksa di bawah dek gelas kita langsung lihat ada yang bergerak atau enggak nah kalau tidak bergerak tidak ada yang sperma memang produksinya yang enggak beres nah selanjutnya kata lihat kalau gitu kita lihat lagi fungsi hormonnya ya FSA nya nanti ada beberapa jenis hormon yang harus diperiksa dari situ ketahuan memang ini produksinya nggak ada atau fungsi hormonnya atau ada sumbatan nah ini saya saya tunjukin sebuah gambar ya mungkin bisa punya arti ya mana ini suara ini saya tunjukin gambarnya dulu ya nah ini dia Bisa membantu sedikit ya. kemana uh -uh. itu? Anatomi atau di sini? Coba lihat. Ah, ini gambarnya. Lihat. Di sini kalau kita lihat produksi sperma. Itu dari testis disemprotkan ke atas, turun ke bawah, terus keluar. Tapi pada orang yang melakukan vasektomi, gambar sebelah kanan ya, vasektomi, dia bisa ereksi, dia bisa ejakulasi, bisa keluar air mani tapi air mani tanpa sperma karena sudah dipotong. Ini namanya uh, vasektomi ya. Nah, jadi seperti gambar yang saya saya terangkan tadi bahwa kalau sampai tidak ada sperma, cek dulu ada ada gangguan enggak. Kalau salurannya bagus, berarti cek di sininya. Nah yang diambil daerah sini, karena kalau di sini kan belum pada matang nih testisnya. Diambil di epidemis, di daerah pematangan. Nah diambil, di dicek 1, 2, 3. Kalau enggak juga, sebenarnya mesti sebelumnya periksa hormon dulu. Hormonal. Ada gangguan hormon nggak? Kalau kalau ada gangguan hormon, perbaiki hormonnya. Nanti minggu depan kita terangkan, hormon apa saja ini diperbaiki sampai memproduksi daripada spermanya ada. Ya, Lalu cek dulu. Ada tambahan dia... data nih Pak. Kenapa? Ada tambahan data dari yang bertanya. Saya sudah di biopsi dan spermanya tidak ada yang bergerak. Saya tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, sampai akhirnya saya dioperasi varikokel fungsi hormon ya. saya normal dan ri dokter tempat saya check up dokternya jadi bingung dengan hasil lab saya <laughs> ya jadi mesti ditanya lagi hmm. waktu masih sebelum waktu masih muda atau masih kecil pernah kena ini nggak penyakit gondok hmm. penyakit gondok itu itu virus ya virus yang bisa Virus di daerah gondok. Tapi yang diserang adalah testisnya. Jadi mesti tanya dulu. Dulu pernah kena itu nggak penyakit gondok? Itu penyakit virus yang kena. Uh, ini di apa? Penyakit, di gondok kita. ya Tapi virusnya itu nyerang testis. Eh sorry. Ini lain lagi ceritanya itu nyerang testis. Ya, Dia beda jawab belum nih. <laughs> ya karena hormon normal, spermanya ada tapi nggak bergerak. Berarti kan kayak spermanya mati ya pak ya? Iya makanya itu kalau spermanya ada berarti produksinya ada. Nah dicoba ya, dicoba ada yang namanya obat-obat meningkatkan pertumbuhan sperma. Hmm. Yang kedua, apakah dia pakai celana terlalu panas atau dia terlalu apa ya olahraga? Karena olahraga terlalu panas itu panasnya sampai ke daerah itu loh scrotum. Hmm. Sepedaan terlalu sering ya? Iya itu juga mengganggu ereksi. Jadi karena gini orang makanya itu mesti ditanya mesti ada anamnesa ini sih. Hmm nggak bisa spot-spot nanti minggu depan lebih lengkap tapi oh. saya lebih nerangin secara anatomi dulu gitu ya tapi enggak apa-apa kita boleh tanya-tanya boleh juga konsultasi ke dokter. ini saya baca lagi pertanyaan ah. masih ada sambungan sebelum pertanyaan yang kedua Testisnya ya pernah kena bisul dan pernah ke dokter kelamin dan pecah bisulnya lalu dikasih obat luar Terus basah terus hingga akhirnya sembuh sendiri. Sejak menikah, saya hanya dapat satu dua tetes sperma saja. Pernah kena bisul, oh iya, jadi gini uh, harus diperhatikan ya, bahwa bisul itu biasanya sumbernya dari kulit atau dari uh, saluran uretra yang tersumbat sedikit sehingga ada namanya fistel uretrokutan fistel dan biasanya itu keluar terus basah terus ya karena cairan urinnya itu keluar dikit-dikit kambuh lagi kalau badannya agak kurang enak kurang sehat keluar lagi uh, fistelnya terjadi terus nah sekarang kita menarik katanya Uh, spermanya, apa katanya spermanya tadi hasil spermanya? Cuma Satu dua tetes, satu dua tetes. Jadi mungkin ya uh, waktu dia ada bisol itu infeksi bisa juga produksi mengenai testisnya. Biasanya kalau udah begitu ya kita raba. Kalau perlu di USG melihat bentuk testisnya utuh atau enggak, ya. Lalu eh satu dua tes-tes itu juga belum tentu ada step spermanya. Karena untuk tahu ada spermanya mesti dilakukan analisa sperma. Ya, kalau hanya keluar itu kan air bisa. Kan 1 cc setiap ejakulasi kan biasanya 2 sampai 5 cc ya. Dan itu berarti per cc-nya jumlahnya bisa 15 sampai 20 juta loh. Satu cc kan kira-kira 20 puluh tetes ya Pak ya. Satu cc ya tergantung tetesannya nih. <laughs> tetes pipet. Oke, okay, berarti nanti kalau apa mau konsultasi ke rumah sakit Uki bisa ketemu Pak Dokter ya, bisa lebih lanjut. Sayang sih kemarin nggak nggak kumpul. Nih. Kalau kumpul bisa enak ngobrol Tapi nggak <tapi> ya. apa-apa deh. Nanti kalau pas ada waktunya cocok, tetap jadi kumpul, tapi diundur, nanti kita lihat jadwalnya pada Pak Dokter, ya? Baik. Mungkin kalau nggak dikinase di Living Water. Ya. Ada lagi, nanti saya kesehatan tempat yang bagus. Ya. oke okay. Boleh Pak, kalau ya. ada apa nanti. Ya. Oke, okay, saya baca ya. lagi pertanyaan, tadi di-direct di ke saya, saya sudah post juga di situ, tapi tidak sebut nama. Jadi kalau yang tulis pertanyaannya direct ke saya, saya tidak sebut uh, nama ya yang ditulis yeah. nama jadi kalau misalnya rekam terus ini rekamannya gak tahu itu siapa yang ngomongnya ya. Oke, ini ada pertanyaan. Yeah. Belum lama saya pernah operasi hernia dua kali. Apa penyebabnya juga berkaitan dengan apakah hernia ini berkaitan dengan alat reproduksi? Bagaimana dampaknya terhadap aktivitas seksual saya nantinya dalam jangka panjang? Ya. Yeah. Jadi setiap pasien dengan hernia, dokter bedah umum, kalau orangnya hernia itu dia 50 tahun, dan dia ada gangguan buang air kecil, biasanya dikonsul ke urolog dulu. Artinya gini, nggak boleh orang itu buang air kecil, mengedan sampai timbul hernia. Karena gini, mekanisme terjadi hernia adalah karena peningkatan tekanan intraabdomen. Bisa karena batuk, bisa karena angkat beban, bisa karena BAB yang ngeden, bisa juga karena harus ngeden karena buang air kecil. Pokoknya itu semua meningkatkan tekanan intraabdomen. Jadi tekanan dalam perutnya meningkat. Akibatnya dia mendorong keluar, khususnya ke dorong keluar ke daerah yang lemah, makin lama makin banyak airnya sampai ususnya keluar. Itu namanya hernia. Ya, mungkin bahasa sarire hari namanya turun bro, ya. Tapi beda dengan hidrokel ya pembesaran testis gitu. Karena turun bro itu pun bisa sampai ke dalam skrotum nah, bisa juga, walaupun eh, itu ya termasuk hernia juga, namanya hernia skrotalis. Nah jadi kenapa eh, beliau bertanya begini maka jawaban saya adalah sebenarnya kalau di dalam hal ini bab apa tidak pernah merasa mengedan ya tidak mengedan gitu ya sebenarnya nggak apa-apa jadi memang dia punya kelemahan di dinding maka itu mesti tanya adakah batu kronis adakah sebelumnya suka angkat-angkat baban-baban berat Adakah dia misalnya suka BAB-nya keras, dia susah, suka ngeden. Kan orang, -orang kalau BAB suka, uh, uh, uh, nah itu gitu. Atau juga bu buah kecilnya karena ada prostat, neken-neken. Nah biasanya dokter umum, dokter bedah, oh, langsung lihat oh dia ada ngeden. Langsung konsul ke kita dulu, lalu saya periksa. Saya periksa, oh dia memang ada ngeden. Diberesin dulu prostatnya. Baru dilakukan operasi. Kenapa kalau dia operasi, hernianya ditangani, penyebab mengedamnya itu tidak diatasi? Biasanya nggak sampai sekian bulan jahitannya robek, hernia kambuh lagi. Terus dia marah-marah nanti ke dokter, dokter, "Nih, kenapa kenapa robek?" Persoalannya, penyebabnya belum teratasi, sudah dioperasi. Jadi, kalau di... apakah ada hubungan ya? Tergantung bisa ada hubungan bisa enggak, maka itu um, mesti ditanya lagi gimana buah air kecilnya lancar apa enggak mengedap apa enggak bangun malam enggak berapa kali ya atau buah air kecilnya berapa lama padahal kan enggak boleh enggak boleh lebih sampai satu menit lebih itu dari kelainan. Jadi mesti ditanya dulu keluhan-keluhan buah air kecilnya. Kalau bilang oh saya enggak normal semua lancar, semua. lancar pun antara dokter dengan pasien beda. Gimana bangun, uh, oh, emang nggak normal, Pak? Dibilang normal, sekitar tanya. Bangun berapa kali, buat kecil. Ah, oh, normal 4-5 kali. Itu bukan normal, udah penyakit. <laughs> nah, itu contohnya. <laughs> Oke, okay, ada pertanyaan yeah. nih, Pak. Pak, kalau saya kencing, lancar. Hanya yeah. di ujung, agak susah selesai. Dan kadang sudah masuk ke dalam celana, masih netes. Hmm... Nah, itu namanya spike brook fenomena. Apa itu spike brook fenomena? Ya, ah, saya mesti buka dulu nih. Gambar <laughs> ah, saya buka gambarnya dulu. Bisa itu satu yang normal, bisa itu satu kelainan, ya. Coba nih. Mana nih eh, BAK ya? Coba ini di BAK. Oh, bukan-bukan BAK. Mana nih? Saya siap mencoba. Eh, mana? Eh, eh, BAK itu. Tanpa harus. Bentar. sini mesti harusnya. Oh ini ada nih. Ya. Lihat ya. Proses buah air kecil itu begitu kan nukemi diperintahkan di, di, di untuk mengedan otomatis pinternya ini kebuka. Dia tekan ini kebuka. Dia keluar. Ada gambar saya yang ketiga adalah. Setelah dia buang. Nah gambar yang ketiga tuh gini. Nah, ini gambar yang ketiga ya. Nih. Saya lagi Jadi gambar yang ketiga. Saya pakai yang mana nih. Yang hijau aja ya. Ya. Setelah dia buah kecil. Ya. Ternyata. Pasiennya itu gini. buat kecilnya gini dia. Apartinya di sini cara dalamnya, ini dia hanya keluar ini dikit aja sehingga waktu udah selesai ini udah nutup, ya misalnya sphincter udah nutup begitu di sini nutup, di sini nih masih ada ini urin karena apa ini kan urin gerak atas fungsi gravitasi kan, jadi dia naik ke atas ya jadi urinnya gitu kan. Dia naik ke atas, karena kenapa naik ke atas? Karena yang dia keluarkan glans penisnya doang, penisnya masih di dalam. Ada apa ya di sini? Di sini ada ininya, apa namanya? Eh, uh, ada celana dalamnya masih, dalamnya masih ada. Jadi akibatnya udah selesai buat kecil, udah selesai nih buat kecil. Urinnya yang masih nempel di sini. nggak turun semua. Karena dia lagi nanjak. Nanjak ke atas. Akibatnya apa? Waktu ini dimasukin. Sisa ini keluar. Jadi artinya. Kalau buah air kecil itu. Keluarin penisnya ke bawah. Jadi gravitasinya ngalir semuanya. Jadi kayak gini kan. Ke bawah. Eh sorry. Ke bawah gitu orinya, tapi kalau katakan ininya naik gitu ya, dia naik. Saya hapus dulu, saya hapus dulu ya. Hmm. Nah, kalau dia naik ya, istilahnya ini. Penisnya ini naik ke atas, gitu ya. Naik ke atas. Terus ini kan uh, cara dalamnya neken kan? Ini cara dalamnya neken di sini, kita. Gitu. Nah, gini. Otomatis ya ini ketekan di sini. Jadi waktu urinnya ada di sini, set karena sampai di sini ketahan, dipikir pikir udah kelar kan? Waktu dia turunin lagi ke bawah sini. Keluar netes di channel dalam. Namanya spike brook fenonim. Karena mereka gak ngerti bahwa buah kecil itu jangan hanya keluarin kepalanya doang. Turunin celananya Posisi penisnya itu mesti turun ke bawah. Sehingga waktu buah kecil gravitasinya tuh airnya nurun semua ke bawah. Baru selesai. Jadi bukan satu kelainan umumnya. Sir. Tapi karena Cara buah air kecil yang salah, coba diperbaiki. Buah air kecil, keluarkan celananya. Betul, buah air kecil dengan baik. Sepenggal karena normalnya, nggak pria dan wanita celana dalam mesti kering. Kalau celana dalam basah, itu ada kelainan. gitu Pak. Oke, ya, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan lagi. Oke, kalau begitu saya tambah dari saya dulu. Pak dokter, ya. kalau, kalau malam hari tidur, itu sebenarnya yang termasuk normal itu bangun kencing itu berapa? Sekali, dua kali? Usia di atas 50, kayaknya kebanyakan peserta ini kan di atas 50 semua nih. Kalau normal ya, sebenarnya dia sebelum tidur sebelum tidur buang kecil normal, sehat, bangun pagi baru kencing lagi jadi gak pakai, bahkan satu kali pun gak ya ya kecuali ada kecualinya, sebelum tidur dia minum 2 kecil terus dia minum banyak bisa hmm. bisa keluar satu kali hmm. okay. maksimal pasien saya kalau masih dua kali saya masih toluler karena sudah ada prostat hmm. tapi kalau dia normal dia nggak ada prostatnya, ya nggak perlu bangun-bangun. Hmm. Kayaknya Pak Jarod mulai merasa dia <laughs> Waktu saya gulanya, kan saya gula pernah 400, Pak Rulian, Iya, Itu bangun-bangun melulu itu. Itu, tiap jam, Pak. Tiap jam. Apa tapi, bedanya? Tapi serta ah, begitu gulanya balik bisa ke 100, paling tinggi 120, paling banter, saya sekali aja sekarang ini iya masih bisa ditololir jadi gini apa bedanya BPH dengan diabetes kalau BPH buah kecilnya itu pancarannya lemah karena udah dijepit di pangkalnya oleh prostat kalau BPH Eh, kalau diabetes nggak ada masalah dengan prostat pancaranya cepat aja jalan cuman uh, cuman sensitivitas daripada bulinya meningkat jadi itu yang membuat dia selalu ingin uh, pencium kencing yang dikenal dengan neurogenic bladder itu jadi sedikit terangsang terus nah gitu setelah dia normal ya dia kembali normal jadi kalau pasien udah umur 50 tahun ke atas masih bangun satu kali, ya masih bisa ditoler, Ya. tapi kalau dia mau olahraga dengan baik, teratur ya dan latihan napas, saya kira dia bisa kembali tanpa buah air kecil tapi kalau satu kali aja gak ada apa-apa lah gak mengganggu kesehatan kok karena dia yang penting jangan dia bangun Buat kecil itu tidurnya susah Nah itu masalah Ya kalau yang tidurnya susah Bisa diselesaikan dengan olah nafas Hebat, nih. Ada olah nafas Biski breathing yang bikin ngantuk uh. Jadi sambil sambil nih, Kalau ada pertanyaan sambil cerita-cerita Teman-teman -cerita, ya saya itu Kalau misalnya ke Amerika kan 20 jam Dari sini ke Dubai Atau ke apa namanya eh dekatnya Dubai itu apa namanya et, apa Etihad itu itu 8 jam transit 5 jam 4 jam terbang lagi 12 jam. Itu saya bisa terbang, makan, olah tiga 30 menit, tidur 6 jam, pulas banget udah. Bangun, sarapan atau makan, mendarat, transit. Tadi kan udah tidur nih padahal dari sini ke Doha, ke Doha tidur 6 jam lagi. Begitu terbang lagi 12 jam lagi. Ya saya tidur saya tidur 8 jam lagi <laughs> Terbang, makan Udah, saya nggak mau nonton film Nanti otaknya aktif ya Lalu olah nafas Udah, tidur lagi 8 jam, bangun, minta sarapan, mendarat Jadi nanti kalau teman-teman di sini Yang ada masalah dengan tidur Dah, saya percaya deh Nanti begitu latihan olah nafas Dengan mas gunggung, dengan kita juga ya Kita latihan olah nafas Nanti tidurnya tuh bisa diatur Jadi saya sekarang ya bersyukur dengan gula yang terkendali sekitar 100-120. Maka tidurnya, kalau saya habis Zoom ini, nanti jam 10 tidur, ya kadang kalau nggak pakai bangun itu, bangun-bangun, kadang setengah 5, udah nggak tidur lagi, tanggung ya kan setengah 5. Tapi kalau yeah. saya tidur jam 4, bangun jam 4, wah tanggung nih. Saya Zoom kan jam puluh buka Zoom, saya ter jam 4, saya masih bisa tidur lagi. Nanti dua uh. 5.20 pasang back, apa backer bunyi, kalau nggak pasang backer <laughs> jadi benar-benar saya mengalami manfaat dari olah nafas ini tidurnya pulas nah kalau tidurnya pulas deep sleep-nya bahkan rata-rata manusia itu deep sleep cuma 10 dua dari total tidur tapi kita dengan olah nafas bisa 40 50 lima sampai enam dari total tidur kalau mau diukur deep sleepnya ini bisa ini ya oke ada pertanyaan lagi Oh iya, ini ada pertanyaan soal camp ya. Jadi campnya saya pastikan kita mulai Jumat itu check-in. Tadinya maunya hanya dari Sabtu pagi atau Jumat malam uh, hanya untuk check-in, tapi kan tanggung ya. Kalau mau ngambil cuti sekalian Jumatnya, jam 3 udah bisa check-in, paling tidak itu habis makan malam udah bisa satu sesi. Jadi kita Jumat mulai, Sabtu penuh, Minggu habis makan siang itu, uh, Barangnya dibawa ke lobi, ke Eko Aula. Abis itu masih bisa ada acara lagi. Nah, cuma emang yang habis makan siang masih bisa di Aula itu beberapa tempat camp yang saya hubungi. Wah, oh, nggak bisa, Pak. Ya, jam 12 belas check out, harus bener, harus pulang, tapi sudah ada dua. Ya, malah tiga yang bisa, yaitu di Bumi Kumiyati, Kinase, dan Living Water. Lalu Forestopia juga membolehkan sampai Minggu sore. Jadi Uh, yang pasti ada tempat itu malah sebenarnya aulanya kosong nya ada ya living water kinasih dan forestopia paling nggak ada tiga alternatif yang bisa maka yeah. oleh saya pastikan kita jalan pada tanggal uh, tersebut ya masih ada pertanyaan lagi silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya kata kita masih punya waktu ya kalau nggak ada ya sudah kalau ada pertanyaan kecuali, kecuali pak dokter ada mau yang disampaikan ditambahkan lagi nih materinya kayaknya banyak banget <laughs> maksimum sampai jam 9, maksimum kita masih punya ya. waktu 23 menit kalau ada pertanyaan seputar kebugaran seksual kesehatan seksual kesehatan prostat dari sisi uh, medis ya silahkan kalau uh, apa namanya kalau ada teman-teman peserta yang punya referensi hotel boleh kenal dengan pemilik tapi saya nggak mau yang terlalu jauh di atas taman safari itu nanti susah urusannya banyak bisa macet ya di bawahnya taman safari syukur yang aksesnya itu dari Ciawi atau dari Caringin kalau kayak Kinase itu sekarang tol Ciawi arah arah Sukabumi keluar Caringin nah Uh, Living Water itu nanti juga aksesnya dari tol di situ, jadi keluar tol yang deket Caringin, kalau Kinase memang malah deket tol Caringin ya itu dekat banget. Kalau Living Water sama Forestopia itu dua-duanya hampir sama, tapi bisa diakses tanpa lewat Gadok. Jadi dari arah Tol Jakarta arah Sukabumi keluar Caringin, nah itu kita lebih, walaupun kalau kita check-in Jumat sebenarnya lebih aman ya, cuma pulangnya jam musim minggu sore bareng-bareng yang lain, nah itu. Uh, bisa agak macet tapi mestinya ini bukan bukan hari libur kayak hari raya ya. Tapi kalau punya punya referensi ya boleh nanti japri saya aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman kalau masih ada, kalau nggak ada ya mungkin langsung pesan penutup dari Pak Ruyandi. untuk kita semuanya mengenai kesehatan prostat, mungkin untuk pencegahan kali Pak ya. Ini yang masih oh, iya. hanya dua orang ini kan mungkin yang memang ada sedikit masalah mengenai kesuburan sperma sama kencingnya terlambat. Nah mungkin berarti yang lain kan mungkin mau nanya apa ini? Berarti dari aspek, dari aspek pencegahan boleh Pak? Baik. Ya. Uh, banyak sekali saya ketemu pasien, dikirim ke saya, dia hanya bilang, saya cuma ada gangguan sedikit di bawah perut. Ya, tapi nggak terlalu mengganggu, cuman... Ya suka nggak enak-enak aja, suka naik ke atas katanya. Itu kalau udah begitu, umumnya pasien itu penyakitnya namanya prostatitis. Nah seringkali orang melakukan pemeriksaan hanya dengan USG. Prostatitis itu nggak bisa di dengan USG. CT -scan, scan juga pernah diperiksa sama satu dokter. USG lah, CT scan normal katanya. Padahal dia nggak melakukan rektal tuse, colok dubur begitu akan colok dubur diteken aduh wah ternyata ya, prostatitis dan banyak penyakit itu tahu nggak udah satu tahun dua tahun sakitnya dan dia nggak tahu bahwa prostatitis itu pasti udah merusak proses spermatogenesis ya karena ya mau nggak mau kan di daerah prostatnya itu infeksi bisa naik ke atas bisa naik ke bawah gitulah jadi ya jangan main-main dengan sakit perut dan sakitnya gak terlalu sampai sakit sekali cuman rasa gak nyaman gitu di bawah dia gak ngerti PHB bagus dan sebagainya ternyata itu karena tidak dia sadari nah pencegahannya adalah kalau prosatitis jangan makan cabai andaliman ya selama berobat atau jangan terlalu lama banyak duduk apalagi naik sepeda motor lama nah itu biasanya kambung kambuhan itu biar enam bulan, 8 bulan, 9 bulan sakitnya nggak sembuh sembuh. Udah diperiksa urin kultur, laboratorium segala macam normal. Ya, jadi memang um, prostatitis itu sesuatu pengobatan yang kalau dikasih obat orang yang masih banyak duduk berjam-jam, masih suka nyuri-nyuri makan cabe yang nggak sembuh sembuh. Ya, nah sekarang kalau prostat, nah, pencegahan prostat saya kira Uh, hidup sehat, ya makan daging dikurangin. Nah ini memang belum dibikin penelitian di Amerika udah dibikin penelitian bahwa makan daging merah menyebabkan uh, salah satu penyebab prostatipertropi, ya. Jadi karena itu dibikin penelitian kan pernah saya sampaikan juga waktu acara yang lalu. Uh, di UCLA University of California of Los Angeles seorang dokter Urolo mau penelitian mengecek kenapa ini sekarang ada orang-orang yang migrasi ke Amerika baik orang Chinese orang Jepang kenapa jadi banyak pasien saya prostat boleh nggak saya penelitian ini penelitian dengan saudara-saudaranya ada di Tokyo di Shanghai Ditanya bagaimana keadaan di situ. situ. saya normal. Semua normal. Kenapa adik-adiknya malah kena prostat? Ditanya, makan apa? Dia sejak ke Amerika makannya steak. Makan daging merah. Enak katanya. Iya ternyata. <laughs> Karena terus terang, prostat itu nanti hubungannya dengan hormon. Ya, jadi ya, mengandung hormon. Nah, ya Di Indonesia, sebenarnya saya ingin mengadakan penelitian pengaruh makan. Ayam broiler yang mengandung hormon dengan prostat ya seperti biasalah praktisi kan suka nggak ada waktu kalau tapi yang pernah saya bikin waktu saya lulus eh, penelitian saya terakhir pengaruh daripada uh, alkohol kepada peningkatan PSA ternyata naik PSA minum alkohol caranya apa? Orang-orang full gospel, saya undang datang. Ayo datang-datang, saya periksa IPSA-nya. Oh mau, mau, semuanya. Lalu saya kasih, saya ambil darah mereka dulu semuanya sekitar 30 orang. Lalu saya kasih mereka uh, whisky. Saya minum pada minum semua. Tapi sebelumnya saya periksa laboratorium. Saya kaget loh. Kenapa? SGOT dan SGPT mereka naik semua rata-rata. Terus mereka bilang, saya pernah udah bertobat loh. Dulu sih suka ke bar, suka minum-minum. Tapi itu kan 10 tahun yang lalu. Ya ampun. 10 tahun yang lalu. Tapi kerusakannya tetap berlangsung loh sampai hari ini. Jadi nggak bisa. Bertobat itu ya bertobat sih bertobat. Cuman, <laughs> udah rusak duluan itu livernya. Ya akhirnya saya tahu, iya mesti hati-hati ini Nanti liver-liver rusak ya dari mulai fatty liver akhirnya menjadi sirosis bilang. Ya benar yang mereka cepat capek cepat capek nah itu salah satu tandanya. Nah jadi artinya di situ saya lihat. Nah waktu saya periksa ulang lagi ternyata betul naik semua PSA nya. Ya, jadi dengan, ya, dengan minum alkohol wiski satu kali aja naik pak ya? Naik. Apalagi sering, wow. itu penelitian saya dan mereka semua senang di UI. Hanya waktu duluas dibakar penelitian saya itu kebakar semua. <laughs> Tapi udah pernah saya sampaikan dalam pertemuan urologi, saya udah sampaikan di pertemuan di Indonesia, saya sampaikan bahwa ini nah ini datanya saya sampaikan. Jadi mereka udah akui dan itu suka dipakai penelitian Royandi katanya bahwa minum alkohol meningkatkan PSA. <laughs> Ah, Oke, okay. satu kali aja naik, apalagi berkali-kali. Nah, Pak, ini kalau di Indonesia, ini di masyarakat umum ya, kan malah yang mitosnya iya. itu kan begini, supaya libido naik, supaya ereksi kuat, supaya makin joss, makan kambing, daging merah. gitu. Kalau nggak makan daging merah, lemes nanti. Itu gimana, Pak? Iya, memang makan daging betul bisa membuat uh, daya tahan jadi meningkat. Karena kan tinggi itunya uh, protein dan juga lemaknya di situ banyak itu kekuatan. Jadi kalau e, singa itu kalau dia makan daging kuat dia. Cuman kuatnya enggak lama. Beda sama kuda. Makanya rumput kuatnya lebih jauh. <laughs> Makanya itu kalau singa nguber singa atau macan nguber apa namanya ngobar kijang, dia cuman kuat 5 menit, 5, 2 menit kadang-kadang. Oh, ha ho, ho, lo, yo langsung. <laughs> Maka itu ada gambar Nanti sebenarnya saya sediain si, buat Untuk ini untuk, Tapi saya tunjukin lu gambarnya nih ya Lucu juga gambarnya Dia bilang gini nih ya. hmm, Nih uh, di, di mana nih uh, Kekeringan uh, Mana tadi ya uh, Disfungsi ereksi eh Disfungsi Nah ini ini dibilang gini nih. Ada gambar yang lucu deh. Eh bukan yang di sini nih. Di sini ya. Coba. Gambar daripada ini dia. Nih. Makanan dan important. Oh. Five Go vegetarian. Eating meat, got you, got you down ya. Yeah. Gambar kedua, ever since bread went vegetarian, I have something to wake up for the morning. Eating meat can cause impotent. ah itu <laughs> cuplikan cuplikan <laughs> ya, jadi ya jadi memang uh, mereka memberi kekuatan sementara tapi nah, kayak, tapi memang kalau kambing itu begini ceritanya kambing itu meningkatkan tensi kita ya daging itu nah kalau tensi meningkat otomatis aliran darah ke dalam penis juga meningkat ya itu bisa, maka itu kan orang kalau darahnya rendah, dimakan daging naik tekanan darahnya jadi dari situ pengertiannya, aliran darah jadi lebih kuat hmm. Oke, okay, terima kasih Pak Riyandi karena sedang ada pertanyaan kita berjumpa lagi Senin depan ya, selamat malam teman-teman, saya di WA grup juga barusan tadi, pos Seminar Pak Ruyandi dengan pola hidup sehat yang mengenai kanker prostat, dan itu mengenai soal masalah kencing, ya, sering kencing, sering kencing menetes, kencing tidak yeah. kencing nggak selesai, selesai dalam 30 detik, dan seterusnya panjang lebar dibahas. Itu saya post di WA grup ya, sehingga yeah. dengan yang zoom live langsung dua kali, dengan rekamannya tambah satu kali ya, kita bertambah, terlambat materi. Terima kasih, Pak Dokter. Selamat malam. Yeah. Dan berkati. Yo, mari. Saya langsung tutup bareng sama, -sama. bersama-sama. yuk